Hai Besti apa kabar selamat datang di YouTube gue dan salam wa anjay semuanya Jumpa lagi dengan gue Miss Miari hari ini kita ngebadutin Miugap lagi yuk dan seperti biasa hal-hal yang mau gue badutin pasti yang lagi rame di Twitter dong dan gue juga mau bilang di sini gue menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa otomatis jadi, kalau artinya nggak sesuai nih dengan bahasa negara kalian, kalian harap maklum ya, guys. Dan gue juga mau bilang, ini tuh channel khusus Wanjai Miugap. Kalau kalian nggak suka dengan video gue, kalian skip aja dan tolong jangan tinggalkan komentar buruk kalian di video gue ya. Oke, kita langsung saja ke video pembahasan dan perbadutannya. Mari, hidup, mari kita ngebadut. Kali ini gue mau ngebadutin live IG-nya Pimiu yang kemarin yang ini nih. Setelah satu harian penuh Miu Gap nggak ada kabar nih guys. IG serta Twitter mereka juga sepi amat tuh kemarin. Banyak para wanjait tuh yang nyari-nyari dan bertanya-tanya keberadaan Miu Gap di mana. Karena mereka berdua tuh kemarin kan nggak ada jadwal publik tuh guys. Apalagi postingannya Pibes, dia tuh lagi liburan dengan keluarganya berarti si adek dan timnya kemarin tuh nggak ada jadwal apapun ya jadi banyak para wanja ini yang menaruh curiga terhadap new gap ya kalau mereka tuh lagi menghabiskan waktu bersama guys dan malam harinya yang ditunggu-tunggu yang dicari-cari akhirnya muncul juga guys. Pimiu buat acara live di IG-nya Tapi hanya beberapa menit doang ya Dan gue juga gak sempat nonton acara live-nya Pimiu guys Ya boleh dibilang Pimiu tuh cuman absen muka doang ya Biar gak dicurigai para wanja gitu Dan di live-nya Pimiu ini dia tuh bilang dia tuh baru pulang dari salon kecantikan Makanya waktu di live ini mukanya Pimiu itu agak memerah karena dia tuh baru habis melakukan laser wajah ya guys dan gak lama kemudian nih boleh dibilang juga ini tuh berbarengan ya saat timmu buat acara live ig ini nong hajar upload video di ig storynya yang ini guys video ini tuh suaranya kan dimatikan dan gue tuh ya kalau suara videonya nong hajar dimatikan bawaan gue tuh curiga banget kalau di situ tuh terdengar suara pimiu. Kalau nggak ada sesuatu, buat apa juga kan? Suaranya dimatikan. Dan menurut kecurigaan gue nih, kalau videonya Nong Hajar ini tuh video lama, guys. Dan kita tahu kan kebiasaan miugap itu kalau mengambil foto atau video, mereka tuh ambilnya hari ini, nanti diuploadnya bulan depan. Ya buat pengalian isu gitu. Biar para wanjai itu gak curiga Atau biar para wanjai mikirnya Kalau mereka tuh lagi gak barengan Tapi lama-lama nanti juga kebongkar ya guys Seperti yang udah-udah Tapi yang gue heran di live-nya Pimiu ini Kenapa di sini tuh Pimiu memakai hoodie Dan memakai topi guys Padahal Pimiu kan lagi berada di rumah Atau di kondo tuh dan sini menurut gue ada dua teori ya mungkin Pimiu baru sampai ke rumah atau ke kondo dan langsung buat acara live ini atau Pimiu tuh buru-buru mau pergi keluar makanya dia buat acara live-nya ini cuma sebentar guys karena gue tuh langsung teringat ya waktu di acara ini Pimiu tuh pernah digodain sama Nongstu yang saat itu Nongstu godain Pimiu gini, kami melihatmu memasuki kondos seseorang dengan memakai hoodie dan topi. Terus Pimiu tuh seperti pura-pura hilang ingatan gitu, ya pura-pura bingung. Terus Pimiu bilang gini, aku pergi ke kondoku sendiri buat apa memakai hoodie dan topi. Dari kata-kata Pimiu ini berarti nih kalau dia pergi ke kondonya seseorang dia tuh harus menyamar gitu guys memakai hoodie dan topi. Dan video perbadutan tentang ini udah pernah gue bahas ya guys. Kalau kalian mau menontonnya kalian bisa melihatnya di video gue yang ini. Biasalah mereka kan lagi lawkit tuh jadi harus sedikit sebunyi-sebunyi dong dan di live Vimeo ini ada beberapa hal yang gue suka dan mau gue badutin waktu di live ini ada beberapa fans tuh yang dinotis komenannya oleh Pimiu dan salah satunya ada fans yang komen gini miu tolong sentuh topimu jika kamu rindu golf dan saat itu Pimiu langsung memegang topinya ya guys dan kali ini gue tuh gak mau bilang ini tuh kebetulan ya, karena gue tuh yakin banget kalau di sini tuh Pimeus sudah membaca komenan dari fansnya ini. Dan ada fans lain tuh yang komenannya di notis juga oleh Pimiu. Dan komenan fans yang di notis Pimiu ini yang paling gue suka selama ini cuman yang ini nih guys. Dan fans itu tulis komen gini pegang alismu jika kamu sekarang masih bersama golf dan pimiu langsung memegang alisnya ya ya ampun guys ini tuh bagi gue surprise banget di sini tuh pimiu secara nggak langsung udah bilang ya kalau dia tuh memang masih bersama si adek sampai sekarang kan dan komenan yang dinotis pimiu ini juga bukan kebetulan ya guys Pasti Pimiu udah baca komenan dari fansnya ini, makanya dia ngelakuin apa yang diminta sama fansnya. Dan apa yang Pimiu lakukan ini juga karena kenyataan kan? Kalau enggak, buat apa juga Pimiu melakukan apa yang diminta fansnya? Kalau memang bukan kenyataan nih, Pimiu bisa ajakan mengabaikan komentar dari fansnya ini. Tetap, Ih, karena itu benar makanya bimiu mau melakukannya guys oke guys kita lanjut ke video perbadutan berikutnya gue mau ngebadutin hashtag tentang miugav kemarin yang lagi trending tuh sampai hari ini ya yang hashtagnya gini just be Miugap. Dan banyak wanjai itu yang menggunakan hashtag ini dengan mengupload foto dan video momen-momen lamanya miugap, ya guys. Seperti yang biasa gue bilang nih, para wanjai memang paling bisa ya menghidupkan momen miugap, padahal miugapnya sendiri udah lama gak ada acara couple. Dan boleh dibilang juga kalau fandom Wanja miugap ini adalah satu-satunya fandom yang paling sering memeriahkan hashtag couple guys Dan pastinya juga hashtag yang dibuat oleh para fandom wanjai miugap selalu trending ya di twitter Padahal ya series miugap yang time tap itu kan udah lama berakhir Dan miugapnya sendiri juga udah lama gak ada acara bareng kan tetapi hashtag tentang kapel miugap nggak pernah kalah ya guys dengan couple kapal baru sekarang ya boleh dibilang fandom wanja miugap adalah salah satu fandom bl di thailand terkuat ya dan nggak ketinggalan nih setiap kali hashtag tentang miugap trending di twitter Siaran radio terkenal di Thailand ini selalu menyiarkan tentang berita Miugap ya Dan mereka juga nggak habis pikir tuh kenapa hal-hal tentang Miugap selalu bisa trending dibuat oleh fansnya Dan yang terakhir nih gue mau ngebahas sedikit acaranya si adik yang ini Dan gue udah buat video perbadutan tentang ini kemarin ya di video perbadutan yang kemarin, benarkan apa yang gue bilang? Kalau di acara ini, si adik tuh kepingin bertukar peran dengan pikau, kan? Bertukar tubuh, guys. Di sini, si adik bilang dia tuh kepingin bertukar peran dengan pikau karena acting pikau nanti akan pergi ke Swiss. Dan sebaliknya nih ya guys ternyata saat Piko diwawancarai dia malah kepingin berganti peran menjadi perannya si adik di drama ini. Piko bilang dia tuh kepingin bertukar peran dengan Gov di drama nanti karena Gov nantinya akan sering pergi ke gunung atau ke hutan gitu. Piko bilang dia tuh suka suasana yang natural gue sih sebenarnya mendukung banget ya kalau pikau bertukar peran dengan si adik di drama ini nanti oke okay guys sekian dulu video perbadutan gue hari ini karena bahan perbadutannya cuma sedikit jadi videonya sampai di sini dulu ya dan jangan lupa juga nih kalian tolong bantu gue subscribe channel gue yang kedua yang ini linknya udah gue tulis di deskripsi ya kalian tinggal klik aja dan kalau ada hal-hal lagi yang bisa gue badutin tentang Miogap, gue akan share di channel ini jadi ikuti terus ya channel gue jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya hidupkan juga loncengnya agar kalian tahu saat gue buat video baru terima kasih sudah menonton bye